<SILENCAN> Assalamualaikum <SILENCAN> Waalaikumsalam Eh ada anak-anak ya. Ini diku ada makanan Oh iya makasih ya Aku <SILENCAN> sakit apa teman-temannya Ini lagi demam Sama batuk Makasih ya kalian udah bawain makanan Apa sih yang kalian bawa? ada susu tapi nggak suka susu yang ini loh sini apa lagi ini masa tinggal setengah ya, oh iya buah buahannya mana hmm, kan nggak bawain juga buah buahannya anci suka buah, -buah. iya bu, ratus ribu harganya nggak bisa turun ya om? bisa kalau turun? nah ini udah turun, bro. Hmm, tapi harganya tetap 400 ribu ibu nggak gitu bro, harganya lah yang turun masa tasnya diturunin? hmm bisa? ibu mau berapa harganya turun? ratus ribu lah ratus ribu? nih ambil aja ratingnya aja kalau 200 ratus. Ibu tahu nggak ini tembok dari kulit apa? Barang kulit apa om? Enggak tahu dari kulit apa. pokoknya harganya pada Ya udah om nggak jadi. Malah kali tas kini aja pun. Ya udah balikin lagi ke tempatnya sih tuh Dah tuh Dato. bisa mana yang mau dipotong kopi? waduh apa ini yang mau dipotong kopi? mainan? walah oh nggak bisa lo deh fotokopi kopi mainan? enggak lo tapi banyak banyak nggak bisa oh ini adik malah pulang natal, hampi, ayo hampi hampi hampi hampi, hampi nonton ini. hmm pak kalau beli naya kopi dong ke tempat pakai depan sana. Hmm, Habis saja ya, Ayo dong, nanti. siapa sih yang dari sungguh ini? ini? ada kembaliannya loh, nanti bisa buat jajan Pas aja, pas aja, pas aja, pas aja, pas aja, pas aja, pas aja, pas aja, pas aja, pas aja Pas aja, pas aja, Udah, udah, stop, stop, stop, Dahlah. udah Udah, kalau berantem gini, mending ayah aja yang peki Bro hmm. Ya yeah. Pun, <chat> ayah punya es krim Mau nyobain tak es krimnya? Boleh, Boleh, coba Boleh Apa demi udo? Jangan lah. Nanti aku ayah kalah. Bagilah ayah. Jangan. Ini punya ayah ini skrimnya. Tidak boleh diminta. Tidak. Kalian jat kali. Adik mana?